Bapak-Ibu Saudara-saudara yang terkasih bertemu kembali dengan kami Komsos Keuskupan Pangkal Pinang Dalam acara kuliah umum Bersama Bapak Uskup Pangkal Pinang Monsignor Adrianus Sunarko OFM Kali ini Bapak Uskup akan membahas Salah satu Dasar Iman Kristiani Yaitu Allah Tritunggal Sebuah pokok yang menjadi dasar tetapi juga banyak diperbincangkan dan bahkan juga banyak disalahpahami. Selamat mengikuti kuliah umum ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara atau menyampaikan sejumlah Informasi tentang Allah Tritunggal, nah, pokok iman Kristiani yang sangat penting, tapi juga sangat sering menjadi pertanyaan. Kita coba sejauh dapat e, menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pokok iman ini, yang juga memang ada unsur misterinya tentu saja. Secara sederhana dan singkat, iman kita akan Allah Tritunggal itu e, bisa dirumuskan demikian bahwa kita percaya pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah esa atau satu, maka disebut Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, itu pokok iman yang coba mau di renungkan, direfleksikan, atau di, lebih dipelajari bagaimana lebih mungkin dari sudut itu. Bagaimana bisa sampai kepada rumusan iman seperti itu. Mungkin lebih dari sudut itu tekanan yang mau diberikan. Kenapa kita orang Kristiani sampai pada iman pengakuan bahwa Allah yang kita iman itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Allah itu adalah Esa. Ada banyak aspek, tapi terutama kiranya pada kesempatan ini lebih dari sudut itu. Kita coba mengikuti. Mencoba mengikuti kenapa kita sampai pada iman seperti itu. Atau dengan kata lain, kita coba memberi pendasaran bahwa ajaran itu memang ada dasarnya yang kuat dalam sumber-sumber iman kita. Pertama, harus diingat dan dipastikan bahwa iman pada Allah Tritunggal itu pengetahuan terbatas tentang hal itu pasti bukan hasil spekulasi pemikiran manusia itu sendiri. Nah, itu yang mungkin baik diperhatikan prinsip itu. Jadi dia bukan hasil renungan pribadi, hasil spekulasi filsafat atau pemikiran manusia sendiri. Tetapi kita mengenal dan akhirnya sampai mengatakan bahwa Allah itu adalah tritunggal, itu hanya mungkin karena Allah sendiri kita yakin telah memperkenalkan dirinya kepada kita seperti itu. Nah, itu prinsip sangat penting untuk memahami kenapa kita sampai kepada iman akan Allah tritunggal itu. Sekali lagi, bukan hasil spekulasi pemikiran manusia itu sendiri tetapi orang beriman Kristiani sampai kepada iman seperti itu karena Allah sendiri telah memperkenalkan dirinya demikian dalam apa yang kita sebut itu sejarah keselamatan umat manusia itu dengan kata lain kita mau mengatakan bahwa Allah Tritunggal yang di surga itu kita yakini eh, sudah mewahyukan diri, sudah memperkenalkan dirinya ke dalam dunia, ke dalam apa yang kita sebut sejarah keselamatan itu. Jadi Allah itu kita kenali. Dan kemudian kita sampai mengatakan Allah itu Bapa Putra, dan Roh Kudus dengan melihat, merefleksikan sejarah keselamatan itu, sejarah di mana Allah memperkenalkan diri kepada manusia dengan satu tujuan yaitu keselamatan lebih konkret lagi sejarah keselamatan itu di mana Allah memperkenalkan diri itu kita ketahui kita baca di dalam sumber-sumbernya yaitu kitab suci terutama tentu juga kemudian dalam tradisi yang juga merefleksikan iman itu dan juga dalam ajaran-ajaran gereja. Jadi sekali lagi pokok ajaran tentang Allah Tritunggal itu adalah iman akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Untuk kita sebagai anggota gereja Katolik atau penganut Kristus agama Kristiani eh kita mengatakan demikian. Ajaran paham akan Tritunggal itu secara prinsipil sudah, atau dasarnya kita bisa katakan demikian, sudah tersedia dalam kitab suci, tapi memang kemudian dirumuskan secara resmi sebagai ajaran resmi gereja atau dogma dalam apa yang disebut konsili-konsili, khususnya konsili-konsili awal. Konsili itu adalah Pertemuan para uskup, para pimpinan gereja dari seluruh dunia yang kemudian mencoba merumuskan khususnya berkaitan dengan ajaran tentang Allah Tritunggal ini. Sekali lagi, dasarnya sudah tersedia dalam kitab suci, tetapi kemudian secara sebagai ajaran resmi atau yang disebut sebagai dogma, dirumuskan dalam sejumlah konsili. Jadi bukannya satu kali juga ya. Konsili-konsili khususnya pertemuan-pertemuan para uskup di awal-awal sejarah gereja berkaitan dengan eh, ajaran tentang Allah Tritunggal ini khususnya tiga konsili yang sangat penting yaitu konsili Nikea pertama tahun 325 konsili Konstantinopel pertama tahun 381 itu kiranya dua yang paling penting tapi juga bisa ditambahkan konsili Konstantinopel 2 tahun 553. Itu sedikit ringkasan. Eh, Jadi begitu. Iman kita akan arah Tritunggal sekali lagi bukan hasil pemikiran murni manusia, tapi orang Kristiani sampai pada iman itu karena yakin bahwa Allah sendiri telah memperkenalkan dirinya demikian dalam sejarah keselamatan. Kita meyakini bahwa itu sudah tersedia ajaran itu, prinsip-prinsipnya dalam kitab suci, tetapi kemudian menjadi ajaran resmi gereja sebagai dogma, itu dalam konsili-konsili anwal yang terutama tadi saya sebutkan, Nikea 1 Konstantinopel 1 Tadi saya mengatakan bahwa kita terutama di sini ingin coba menggali atau merunut kembali. Kenapa atau bagaimana sampai gereja merumuskan iman seperti itu. Secara sederhana kita bisa membaginya dalam tahap-tahap sebagai berikut. Untuk sampai kepada tadi, dogma yang dirumuskan dalam konsili-konsili awal itu. Pertama adalah kita akan melihat Kitab Suci, sejarah keselamatan sejauh mana dikisahkan dalam Kitab Suci dan akan menemukan dasar-dasar ajaran mengenai tritunggal itu. Tapi juga sebelum ada rumusan dogma atau ajaran resmi dalam konsili itu, sebenarnya juga kita bisa melihat dalam kehidupan jemaat yang konkret, khususnya dalam sejumlah praktek berdoa dan liturgi, itu juga kita sudah menemukan rumusan-rumusan doa kepada Allah Tritunggal Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka itu juga memainkan peran sampai kemudian nanti dirumuskan ajaran resmi gereja itu. Faktor ketiga yang juga penting adalah bahwa sebelum sampai dirumuskan menjadi dogma dalam konsili itu memang juga ada sumbangan pemikiran dari banyak teolog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 Tahap satu berkaitan dengan pendasaran dalam kitab suci. Ternyata kalau kita membaca kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, akan menemukan bahwa ada tokoh Bapa, ada putra, ada roh kudus. Yang kedua ternyata struktur trinitaris itu, struktur tritunggal itu, tidak hanya secara implisit kita temukan dalam kisah-kisah, tetapi juga terungkap dalam sejumlah rumusan-rumusan yang eksplisit. Nah, jadi, struktur trinitaris yang kita temukan dalam sejarah keselamatan, kisah-kisah ada tokoh bapa, ada tokoh Putra, ada tokoh Roh Kudus itu, ternyata juga dalam kitab suci dirumuskan secara eksplisit. Contoh, Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi kita temukan contoh bahwa dalam sejarah keselamatan tadi kita temukan tokoh-tokoh Bapa, Putra dan Roh Kudus, ternyata juga di sejumlah teks dirumuskan secara eksplisit ketiga tokoh itu. Matius 28:19 Jadikan semua bangsa murid-Ku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Contoh lain. 2 Korintus bab 13 ayat 13. Dikatakan demikian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, lihat satu dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Juga di sini apa ya struktur teritunggal itu dirumuskan secara eksplisit. Tuhan Yesus Kristus kasih Allah persekutuan roh kudus. Contoh lain lagi, surat pertama Yohanes bab 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa Firman, dan roh kudus, dan ketiganya adalah satu juga dirumuskan secara eksplisit. Apa yang tadi coba ditunjukkan dari rangkaian sejarah keselamatan, kita menemukan tokoh-tokoh yang kadang nampak terpisah-pisah. Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini dirumuskan dalam kesatuan secara eksplisit. Atau contoh lain, Yohanes bab 14, ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ini Yesus Kristus. Aku akan minta kepada Bapa. Nah ini Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama lamanya, yaitu roh kebenaran. Sama. Dalam satu e, kalimat atau dua kita temukan tiga tokoh yang kita imani itu. Aku di sini Yesus. Bapa dan roh kebenaran Yohanes 1415 15-16 atau dalam kisah yang terkenal pembaptisan Yesus Kristus Matius 3 ayat 16-17 sesudah dibaptis Yesus satu ya segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, Ah ini bapa yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Juga ada Yesus, ada roh Allah, seperti burung merpati, dan ada aku yang bersabda, yang berkenan, yaitu bapa. Matius 3, 16-17 juga. Tahap kedua ya. Tadi kita sudah melihat bahwa sejarah keselamatan mempunyai struktur tritunggal. Ini ada juga rumusan-rumusan eksplisit yang mengatakan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil Yohanes juga misalnya, kalau uh, teks lain lagi, 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Bapak. Yaitu roh kebenaran, roh kudus, yang keluar dari bapa ia akan bersaksi tentang aku. Jadi juga tiga lagi di situ. Ada bapa ada roh kudus, dan juga ada putra atau aku. Juga dalam sejumlah surat Rasul Paulus, Efesus bab 4, ayat 4, kemudian 1 Korintus bab 12, ayat 4, kedua Korintus bab 13, ayat 14, kita temukan juga Struktur itu, di sana dikatakan satu roh, satu Tuhan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Juga di situ tiga, struktur Trinitaris. Nah, kita sudah sampai ke langkah kedua untuk memberi pendasaran dalam kitab suci tentang iman akan Allah Tritunggal itu. Struktur sejarah keselamatan kita bisa tunjukkan ternyata juga Trinitaris ada tokoh dalam arti di sana kita jumpai ada tokoh Bapa, ada tokoh Putra, ada tokoh Roh Kudus yang kadang dikisahkan nampak terpisah-pisah. Tapi juga tadi sudah kita tunjukkan langkah kedua, ternyata juga ada banyak rumusan-rumusan yang secara eksplisit berbicara tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga yang kita bisa tunjukkan juga menurut saya adalah dan perlu untuk menegaskan bahwa ini bukan e, percaya kepada tiga Allah yang terpisah-pisah. Maka perlu menunjukkan juga bahwa ketiga tokoh yang kita jumpai itu, Bapak dan Putra dan Roh Kudus itu adalah sama-sama ilahi. Jadi bukan, bukan berhala tokoh-tokoh itu yang satu ilah, yang satu e, ciptaan, tidak. Tapi keyakinan kita, baik Bapak, Putra dan Roh Kudus itu adalah sama-sama Ilahi. Keilahian Bapak pada umumnya tidak dipersoalkan dalam perdebatan, dalam perso apa ya, dalam perjalanan refleksi sampai pada rumusan tentang dogma itu. Karena cukup jelas pada umumnya ya bahwa Bapak itu Ilahi umumnya tidak dipersoalkan. Memang kita bisa temukan juga sejumlah tokoh yang uh, teks yang menunjukkan itu ya Markus 10 ayat 18 di mana Yesus mengatakan, mengapa engkau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Yesus tidak identik begitu saja dengan Bapa, tapi dia juga uh, membedakannya. Atau Markus 15, ayat 34, ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ada komunikasi tentang Allah Bapak, yang umumnya dalam perjalanan tidak dipersoalkan tentang keilahiannya. Atau Yohanes 20 ayat 17. Sekarang Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Bicara tentang Allah Bapa. Atau Efesus bab 1 ayat 17 yang bicara tentang Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Itu sejumlah teks tentang uh, Bapak, seperti tadi juga sudah dikutip, satu roh, satu Tuhan, satu Allah, dan bapa dari semua. Efesus 4 ayat 4. Sekali lagi, berkaitan dengan tokoh Bapak ini dalam perjalanan diskusi dan perdebatan sampai nanti dirumuskan sebagai ajaran resmi dalam sejumlah konsili, tidak banyak dipersoalkan. Yang banyak diperdebatkan, dipersoalkan adalah putra dan roh kudus, keilahiannya. Maka kita perlu menunjukkan ya bahwa selain ada tokoh Bapa, putra dan roh kudus, perlu menunjukkan juga bahwa dalam kitab suci ada dasar yang cukup untuk menunjukkan keilahian putra. Dalam sejarah keselamatan khususnya di mana kita membaca perjanjian baru cukup, Jelas penegasan bahwa Yesus Kristus dalam hidupnya berulang kali menekankan kaitan erat antara ia dan hidupnya dengan Bapa dengan Allah itu sendiri. Bahwa dalam diri dan hidupnya Allah sendiri bertindak, Allah sendiri hadir. Juga Yesus membiarkan dirinya ditentukan oleh kehendak Allah itu sendiri. Dia melaksanakan apa yang merupakan kehendak Bapa.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 Gambaran tentang Allah tadi sekarang ditegaskan juga dalam Kitab Suci adalah Allah yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus tapi juga esa. Penting untuk menegaskan bahwa tiga pribadi itu sama sekali tidak terpisah melainkan berrelasi erat satu sama lain. Roh Kudus, Firman, kedua-duanya berasal dari diri Allah yang esa. Yohanes bab 8 ayat 42 Aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku. Tentang Putra, tentang Roh Kudus mirip juga. Yohanes bab 15 ayat 26. Jikalau Penghibur yang kuutus dari Bapa datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku berasal dari Bapa, datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Maka roh itu sama-sama memiliki hidup seperti firman. Maka hidup yang dimiliki oleh Roh Kudus dan firman itu juga adalah hidup yang sama dengan Bapa. Jadi jelaslah dalam Allah itu hanya ada satu kehidupan saja. Maka kalau kita mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu esa, yang dimaksud dengan esa atau satu di sini bukanlah keesaan dari sesuatu yang mati, melainkan dari suatu kehidupan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu aspek lain lagi yang perlu ditunjukkan untuk menegaskan bahwa Allah Tritunggal, seperti diuraikan di atas, bukan tiga Allah yang berbeda terpisah satu sama lain. Jadi bukan triteisme, adalah ini. Kita dapat mengatakan bahwa paham Kristiani tentang Allah Tritunggal itu, Bapak Firman dan Roh itu, bukan menyembah tiga Allah yang mandiri, terpisah satu sama lain, tetapi ketiganya itu adalah satu karena, atau sejauh juga, bukan hanya tentu saja, memiliki kuasa kehendak yang sama. Jadi ketiganya tidak memiliki kuasa yang mandiri dan berbeda satu sama lain. Buktinya, tentang firman. Yohanes Bab 5 ayat 19. Anak tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi bukan dua kuasa yang berbeda. Roh kudus, sama juga dikatakan, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus bab 12 ayat 3. Atau lebih jelas lagi Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Ia akan memuliakan Aku sebab Ia memberitakan kepadamu" apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16, ayat 14. Jadi tidak ada pertentangan satu sama lain. Itulah pendasaran dari kitab suci berkaitan dengan uh, iman akan Allah Tritunggal. Struktur Tritunggal uh, dirumuskan secara eksplisit, tiga-tiganya ilahi, tapi sekaligus satu. Sebelum sampai kepada dogma, atau ajaran, rumusan ajaran resmi, Faktor penting lain yang perlu dilihat adalah juga kehidupan jemaat sendiri ya sebelum dirumuskan secara eksplisit dalam konsili-konsili ternyata umat sudah berdoa kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus paling kelihatan dalam praktek-praktek pembaptisan dan dalam perayaan-perayaan Ekaristi di mana di sana misalnya aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan putra, dan roh kudus. Doa, doa juga dalam Ekaristi Kitab suci, sudah kita lihat, ternyata juga dalam hidup sehari-hari umat. Sekali lagi, sebelum ada rumusan ajaran resmi dalam konsili-konsili, ternyata umat juga sudah berdoa kepada Bapa dan putra dan roh kudus. Itu juga dasar nanti untuk sampai kepada perumusan iman. Faktor yang ketiga, tadi kitab suci, lalu praksis hidup jemaat, tentu juga diskusi-diskusi para teolog. Nah, itu juga memainkan peran yang penting untuk kemudian nanti bisa sampai kepada rumusan yang resmi dalam konsili-konsili. Nah, banyak sekali teolog-teolog ini, kita nggak bisa membahasnya satu per satu. Ada Tertullianus, ada Irenaeus, ada Origenes, ada Arius, ada Athanasius, lalu tiga Bapak Kapadokia, Basilius Agung, Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Natsianse, dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka berusaha, para teluk ini, merefleksikan, membaca kitab suci, dan mencari bagaimana merumuskan banyak motif, banyak apa ya maksud, tetapi dua yang paling penting. Semua berusaha menghindari Tuhan bahwa kita percaya pada tiga Allah yang berbeda-beda. Nah Itu yang coba dihindari, mau ditunjukkan bahwa tiga-tiginya itu adalah satu. Jadi Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu berkaitan erat satu sama lain. Itu motif yang penting yang mereka coba cari bagaimana menunjukkan betul-betul bahwa Bapa dan Putra, dan Roh Kudus ini merupakan kesatuan. Yang sangat penting, lagi adalah motif ini, bahwa mereka menunjukkan iman akan Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah demi keselamatan manusia. Bukan hanya berdebat secara abstrak, tetapi mempertahankan bahwa bapa dan Putra, dan Roh Kudus itu sama-sama ilahi, itu demi keselamatan manusia. Sekali lagi, dalam proses diskusi yang panjang itu, yang biasanya yang banyak dipersoalkan adalah keilahian Yesus Kristus. Demikian juga yang didiskusikan adalah keilahian Roh Kudus. Demikian pula yang berusaha selalu didiskusikan atau diupayakan adalah menunjukkan kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, relasi antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Athanasius misalnya adalah seorang teolog yang sangat berusaha menekankan eh, ciri demi keselamatan itu. Jadi dia membela mati-matian bahwa putra itu harus ilahi. Kalau tidak ilahi, berarti kita belum bertemu dengan Allah sendiri. Kalau Yesus yang lahir dan hidup di Nasaret tidak sungguh-sungguh putra Allah, lalu kita belum sungguh-sungguh bertemu dengan Allah. Demikian pula dengan roh kudus yang dicurahkan dalam hati kita. Kalau itu tidak ilahi, berarti kita tidak hidup dalam penyertaan Allah. Demikian juga tokoh-tokoh seperti yang paling terkenal tiga Bapak Kapadokia, Basilius Agung, Gregorius Niza, dan Gregorius dari Natsians yang berjasa amat besar dalam proses pencarian rumusan tentang iman akan Allah Tritunggal itu. Demikian juga ada tokoh besar lain yaitu Agustinus. Yang juga dengan berbagai macam refleksinya mencoba menunjukkan bahwa Bapa putra dan roh kudus itu sungguh-sungguh adalah uh, satu kasih yang saling berelasi satu sama lain. Tahap terakhir jadi sudah ada kitab suci, kemudian ada praktek jemaat berdoa yang juga Tritunggal. Ada diskusi-diskusi teologis yang panjang yang kita nggak bisa masuki. Baru kemudian ajaran tentang Tritunggal itu secara resmi dirumuskan dalam sejumlah konsili-konsili awal yang paling penting. Ada konsili Nikia 1, Konstantinople 1, Efesus, Kalsedon, dan lainnya. Tujuh konsili, eh, apa yang paling pertama, yang paling penting, tapi secara singkat untuk... Iman akan Allah Tritunggal paling tidak dua yang paling penting yaitu Konsili Nikea 1 tahun 3325 dan Konsili Konstantinopel 1. Dalam Konsili Nikea 1 tahun 325 jadi sekali lagi ini pertemuan para uskup seluruh dunia pimpinan-pimpinan untuk merumuskan ajaran Waktu itu sebelum Konsili Nikia Satu itu yang ramai diperdebatkan adalah tentang Yesus Kristus diragukan keilahiannya. Maka dalam konsili itu dirumuskanlah, disepakati rumusan seperti berikut. Kami percaya akan satu Allah Bapa yang mahakuasa pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Bapa ya. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus. Putra ya lahir dari bapa, lahir tunggal dari hakikat bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dan seterusnya. Ia turun untuk kita dan untuk keselamatan kita, menjadi daging dan menjadi manusia, wafat kesengsaraan, bangkit dari hari, pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang mengadili orang hidup dan mati dan akan roh kudus jadi dirumuskan dalam konsili nikia pertama itu. Percaya akan Allah Bapa, Allah Putra yang di sana dan Tuhan Yesus Kristus dan di sana ditegaskan bahwa Putra ini sehakikat dengan Bapa. Untuk menekankan bahwa Yesus adalah ilahi karena itulah yang diragukan. Dan akan Roh Kudus jadi sudah Tritunggal. Lalu satu lagi konsili yang penting yaitu Konsili Konstantinopel 1. Tadi kita sudah melihat tahun 381. Nah, waktu itu yang dipersoalkan Roh Kudus, ini ilahi atau tidak. Dalam Nikea kita sudah menemukan rumusan percaya akan Allah Bapa, kemudian Allah Putra yang sehakikat dengan Bapa dan akan Roh Kudus. Waktu Nikea satu berhenti di situ. Nah, dalam Konsili Konstantinopel 1 itu dilengkapi yang kepercayaan Percayakan akan Roh Kudus itu karena diragukan keilahiannya dalam konsili Konstantinopel 1 ditambahkan. Percayakan Allah Bapa, akan Putra dan akan Roh Kudus. Lalu dikatakan Roh Kudus itu ia adalah Tuhan yang menghidupkan berasal dari Bapa serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Nah, itulah rumusan Konsili-konsili yang penting tentang Allah Tritunggal, percaya pada Allah Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Kita mengenalnya dalam TPE yang kita miliki itu, dalam apa yang disebut syahadat panjang, itu sebenarnya diambil dari dua konsili ini: konsili Nikea dan konstantinopel. Itu berkaitan dengan kepercayaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampailah kepada rumusan resmi tentang Allah Tritunggal itu. Jadi sekali lagi kalau dirangkum Allah Bapa iman kita kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa bukan hasil spekulasi pemikiran manusia. Kita mengenal dan akhirnya sampai mengatakan bahwa ia adalah Tritunggal hanya mungkin karena ia telah memperkenalkan dirinya ke dunia dalam sejarah keselamatan Allah yang Tritunggal itu memperkenalkan dirinya dalam sejarah keselamatan yang kita bisa baca dalam kitab suci. Sehingga tadi kita sudah tunjukkan ada struktur Trinitaris dirumuskan secara eksplisit tiga-tiganya ilahi tapi sekaligus tetap adalah Allah yang esa. Sampai kepada rumusan Resmi ajaran gereja dalam konsili, kita sudah melihat dari kitab suci, kehidupan praktek doa jemaat, dan juga diskusi-diskusi para teolog yang mempersiapkan, katakanlah demikian, sampai kepada konsili-konsili yang kemudian merumuskan secara resmi ajaran iman akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Sebagai penutup, saya ingin mengutip tulisan dari Santo Agustinus yang sangat terkenal. Beliau menulis demikian. Merindukan, mengejar, mendambakan Allah itu mungkin bagi kita. Memikirkan atau mengungkapkannya dengan kata-kata yang layak baginya itu tidak mungkin. Ya Tuhan Allah yang ma'asa, Allah tritunggal. Apa saja dalam buku ini, maksudnya buku Agustinus, yang telah kukatakan, dan yang berasal daripadamu, semoga juga diterima oleh mereka yang berasal daripadamu. Dan kalau ada sesuatu yang berasal dari diriku sendiri, maka semoga diampuni, baik olehmu maupun oleh mereka yang berasal daripadamu. Satu Agustinus mengakhiri refleksinya dengan mengakui ciri Misteri tentang Allah Tritunggal itu kepercayaan. Sekali lagi, yang paling penting, kita beriman kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Allah itulah yang menyelamatkan kita, umat manusia. Terima kasih. Wah. Demikian, kita telah mengikuti sesi kuliah umum dengan tema "Allah Tritunggal". Sampai ketemu. Di sesi kuliah umum berikutnya Terima kasih